Di mana kau? Ini masih menatap langit keburu nggak ada ini apa ini? Oh, ternyata di sini ada jobs, ada job loh teman-teman, dan di sini dibayar. Oke selamat datang di mana Kemia part ke 15 ya teman-teman. Oke lah kita langsung saja Masuk ke pembelajaran Yang selanjutnya Kemarin kita ternyata dapetnya C Karena emang udah beberapa kali Udah tiga kali Dan ternyata nilainya masih parah Bener-bener ya Oke kita langsung aja deh ya Minggu depannya itu ada hari Ada hari libur Kita langsung aja di sini Ah langsung aja deh Gak usah ngomong-ngomong dulu Konnichiwa Oke okay, ada sintesis, sintesis 2 letter oke okay, langsung aja dan di sini ada Melanie oke okay. penjaga UKS yang seksi eh suaranya nggak ada eh tumben ini Ring of Flame Oh gitu ya Oh gitu ya Oh kita harus ke UKS dulu ya Oke okay, Kita harus ke Infimari dulu Oke deh, kalau gitu, eh, ini langsung. Oh, ternyata kita langsung dapat tugasnya. Iya, tentang pembelajarannya gimana? arkemic circle apa iku arkemic circle tutorial header level oke okay. oke okay, kita cek dulu apa ini ini atribut kompatibel, mm hmm, ini agak bingung juga ya teman-teman, oke sini pembelajarannya makin bingung. Oh, gitu ya. Oke okay deh. Oke, okay. membuat flame ya. Kita harus membuat flame dengan level yang tinggi. Oke, okay, teman-teman, kita langsung ke workshop. Kita langsung ke workshop, langsung kita save. Oke, okay, langsung aja deh ya. Kita harus membuat flame ya. Di sini sebenarnya bacaannya apaan sih? Psikopedia Eh, bukannya handuk, Memo Dr. Melanie. Kok membuat flame? Oke. Okay. Flamenya harus gede ya. Oke. Okay. Ini aduh, parah. Oh, udah 93 loh secara loh oke okay, ya kita udah bikin ini yang lainnya 100 sebenarnya anak agak bingung juga ini ya classroom coba ke kelas ya oke okay, langsung aja ini sebenarnya bagaimana eh langsung ke kelas ini Ya ini secara 100 loh klaimnya Masa sih Jadi masuk kelas Harus bawa api dulu ya Ini 100 loh Kualitasnya Oh udah cuman gitu doang Sebentar banget Sebelum masuk kelas, kita harus ini, ya oke. Okay. silahkan dilihat ya. Oke okay, bu dokter. Aduh benar-benar ini nih bentar banget ini nilainya enggak tahu nih ya mudah-mudahan bagus lah masa kualitas 100 gitulah enggak ini Yes mantap dapat ah, masa sih nilai 100 nggak dapat, cuman bikin flame doang. Yauduh. Oke oh ini ya koboltau di sini ya udah nggak apa apa deh. Perlu bikin hell jar Oke mantap liburan hari libur. Minggu hari libur Kita langsung ke workshop Kita save dulu deh teman-teman Kita save dulu dan di sini Kita ada hari libur Kita mulai masuk hari libur ya teman-teman Dan tadi ternyata Pembelajarannya hanya sebentar Kita ternyata masuk hari libur Di hari libur ini Coba kita ke kampus dungeon ini ada sesuatu Gaya yang greget gitulah Halo bapak lagi ngapain Underground dungeon oke. Okay. Halo kucing oh Ini kucing lagi ini juga ya Aduh, Tolong Lepaskan aku dari sini Aku punya anak di rumah Mereka lapar oh, Tidak dan di sini ternyata nggak ada apa-apa ya teman-teman di hari libur gitu loh. Nih ada bapak-bapak yang lagi ngejagain. Dan di sini ada kucing yang dikurung. Cuman gitu doang. Kembanen Cruise Center apa hari libur ini mau kemana ya teman-teman? Mungkin kita langsung aja deh ke workshop tanpa basa-basi. Eh lupa harus ngecek dulu ke shop ya. Mungkin ada yang baru. Para shopper nih Para shopper kampus ground Di kampus ground Mungkin ada Mudah-mudahan sih Ada resep baru ya teman-teman Karena di sini Aduh Bener-bener Kismin banget nih Kismin berapa Cuman 900 perak Buat beli Ciki Halo abang Beli ya. dong Gak ada apa-apa Gak laku Injekin aja Udah Gak laku Dadah di hari libur ternyata toko masih buka ya. Student Store, Student Store dulu kita cek. Teteh ada yang bagus? Tidak ada, ya udah nggak mau beli. Bapak-bapak nggak -bapak, ada, bapak-bapak juga sama. Kalau hari libur di Student Event masih bertugas?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 baru tahu ternyata teman-temannya ya mohon maaf karena masih kepo di sini ya cold green soup di kopetaria bring me bring me wah ternyata aduh baru tahu bener-bener parah ya ternyata di student ever itu ada orang-orang yang bikin quest dan di sini ada ininya juga ya teman-teman udah diri dia di ya, sini belum mum diri. Kyorjar. tuh kan. Oh, udah deh. Sini. Kita bacain satu-satu aja. Dan Arsya yang jaga juga ada. Jadi kalau misalkan kita mau ngumpulin uang ternyata di sini aduh bener benar parah ya ini aduh. Baru tahu loh. Baru pernah baru baca ini. Dulu nggak pernah dibaca ini yang ginian. Aduh ternyata Ada kalau hari libur Ada yang seperti ini ya teman-teman Oh ada kerja paruh waktu ya teman-teman Oke ada kerja paruh waktu ternyata dan baru tahu ternyata benar-bener, benar-bener-bener. Oh ternyata hanya pas ada free time ya. Oke kalau misalkan kecepatan, tinggal di pause ya teman-teman. Okay, sudah masuk ensiklopedia dan ternyata di student affair dikirain cuma buat tugas-tugas sekolah ternyata ada tugas paruh waktunya juga buat ngumpulin duit karena kita miskin. Aduh, baru tahu ini aduh. Berarti pas liburan kemarin ya udahlah nggak apa-apalah kan kita pengen tahu juga. Untung keliling-keliling Oke okay. Oke, okay. tadi ini dibuat board Ini bawa apa ini? 2000 ribu dari Yuli Cold Green Soup bisa membuatnya. Oke, okay. Cold Green Soup ya. Cold Green Soup. Tapi nggak tahu bisa nggak tahu enggak ya kita. Ini cure jar Melanie. Cure jar Melani ini Arsha, gigantik pig, itu food yang living forest. Oke, okay. Black Dirt dari kelas C1. Oh, hmm. banyak banget ya di sini old school. Ini Galion Scope. Oke, okay, kita ini dulu deh. Green soup ya, green soup untuk yang ada di kafetaria, Hai, hai, teman hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, green hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, cara ngambilnya gimana belum tahu oh cuman gitu doang karena kita udah ini ya udah bikin oke mission complete oh kita dapat 1900 lumayan mantap cuman gitu doang kita cek dulu nggak ngaitin black dirtnya di mana nggak tahu juga teman-teman B1 dan C1 ini ada di sebelah sini ya. Ya lumayan sih kalau misalkan kita dapet uangnya gitu loh. Pasti ada di sini. Oh, di sana ternyata. Oh, dan ternyata oh. Ini maksudnya apa sih? Bingung ternyata, men. Nah, aku kok gue ada black dot loh adalah udah amat lah agak ngerti ya, Emang mungkin ini kurang ini juga ya udahlah masuk aja kamar mandi cewek, eh aku ikut di sini, guys over wah aku diusir, kucing, ini seperti biasa nih Gak bisa dimasukin nih, nggak bisa beol all, ada, ada kucing dan uang kita 3000. Sebenarnya harus beli resep ya, resep yang glasses. Oke nanti dulu aja deh. Kita harus ke Living Forest ya. Nanti ke Living Forest sama ke Old ah, set dulu deh. Kita save dulu aja. Oke, teman-teman, di hari libur ini ternyata ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa ngasilin duit ya, teman-teman. Kalau nah, mainlah kalian kalau yang main juga mudah-mudahan paham ya. Kalau bener-bener main sih ya. Kalau misalkan nggak mau main ya udah nonton ini aja. <laughs> Oke okay, student affair. Student affair misi kita udah pada beres ya teman-teman. Di sini tinggal green soup gak tahu di mana itu ini di living forest, old man. Oke. Okay. Oke deh sekarang kita ke ini dulu aja ke living forest, living forest kita beresin dulu. Ya, entah di mana ini sebelah mana di sini ya Oke okay, kita langsung aja ya teman-teman Langsung kita cari kerjaan paruh waktu Kerjaan paruh waktu langsung aja Oke okay. ke atas mungkin ga ya karena di petunjuknya juga kita ini aja sambil ngumpulin ya teman-teman lumayan sambil ngumpulin bahan juga buat temen temen ya lumayan kita di hari libur itu ada kerja paruh waktu Oke, okay, langsung aja. Langsung aja, kita ke kanan. Oke, okay. sini masih banyak musuh. Oke, okay, mantap, teman-teman! Kita langsung aja di sini. salah yang sebelah kiri sebelah mana ke sebelah sana ya ke sebelah mana sini ya ah. udah malam di sini sini ada mana ruin sini bukan Oh di sini ternyata di sini agak susah juga ya ternyata. Oke langsung. Oh ini ternyata langsung aja. Oh ternyata ini. Waduh. Gila. Untung punya nektar. Oh uh, untung punya blok. Oke, okay, langsung aja. Star shoot. Oke, okay, langsung quicky. Ini harusnya diganti aja ya. Pamela Ya udah kita pakai Herpy aja. Oke, langsung kita pundurin terus. Oh, dia punya healing sendiri. Oke, mantap. Wood deco shield, pamela pake deco shield. tar shoot, ah langsung, miss untung miss, water geus, cuma 95. sedikit banget. Minimum tornado oke okay, pakai tornado oke okay, 200 mantap langsung kita mundurin lagi si babinya pakai harpy gila di blok Pamela harusnya diganti aja ya, harusnya. Ya udah, Pamela ganti aja. Sambil nyerang. Oh, bagus banget bisa ngeblok. Botchik shoot oke okay, thundering waduh langsung mati nektar gak apa apa kita pakai saman harpy sister berguna banget nih harpy sister nggak mumpan bagus mantap oke Panzer clock kita bisa bisikin Panzer clock Mantap. Ini ada apa? Uh, Heljar 3, mantap. Oke. Okay. Mission sudah beres. Kita langsung pulang. Kita langsung ke student Prayer dan misinya udah selesai. Dan kita dapat uang Mungkin nanti untuk hari libur ini Ada kerja paruh waktu Lumayan Oke okay. Oh goceng lumayan Eh ada lagi ini Oh ini ya Ini green soup Old school house Old school house kalian scoop oke okay deh teman-teman mungkin sampai sini dulu aja ya kita langsung ke workshop kita langsung ke workshop nanti kita lanjut lagi Ini mumpung hari libur masih ada kerja paruh waktu juga buat ngumpulin nanti ya kalau misalkan ini lawan-lawan monster ya pasti di skip lah ya teman-teman thank you untuk yang udah nonton di part ke-15 ya ini oke okay, terima kasih buat semuanya jangan lupa comment subscribe dan share ya thanks for watching